Eh, satu, dua, yo hai, hai, kembali lagi bersama saya di channel Jaya hai, hai, Jawa Timur hai, kali, e, kali ini saya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Stainless hexagon plus manometer Oke, okay, kali ini di sana sudah saya tempatkan batang besi uh, dengan uh, ketebalannya kurang lebih uh, 1 mm, dan ini dari jarak kurang lebih 10-15 sampai 15 meter. Oke, okay, langsung saja saya akan coba tes power senapan angin. Oke, okay, out Oke, okay, di sini saya menggunakan satu kali tarikan grendel. satu, dua nah itu ya oke, saya akan menuju ke tasarannya ini ya bilir, untuk hasil tes power dari senapan PCP Fusion 2760 dengan popor magnum hitam stainless hexagon plus manometer. Mantap betul. Oke. Okay. Nah, seperti itu ya Sobat Bidler. untuk tes power dari senapan angin PCP Fusion single tabung 2760 dengan popor magnum hitam 1000 hexagon plus nanometer. Oke sahabat dealer mungkin itu saja dari saya untuk tes kali ini. Oke sahabat dealer jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share, dan subscribe channel Jaya Air Ripple Oke terima kasih sahabat dealer. Saya mohon undur diri. Terima kasih dan salam dealer.